Pak, nanti sehingga ke ATM Saya mau ngambil uang 150 juta ya Ayo ini udah mau sampai nih Iya, Beti dari mana? Katanya sakit ya, aku udah sembuh Iya, Iya. Iya, Iya, positif Iya, Iya, Mbak Betty sekarang udah sembuh karena berobat di Pena Wasir Center. Cuma 15 menit nggak pakai rawat inap, Nakku. Oh, gitu. Pelayanannya gimana, Mbak Bet? Oh, pelayanannya itu bagus sekali. Pokoknya Mbak Betty rekomendasi di sana untuk kalian yang sakit wasir ya. Karena dokter spesialis bedanya itu baik kali baik. Nah, harganya terjangkau dan hemat. Pastinya tuntas atasi wasir. Setelah tindakan wasir, mabet itu dodonya nyaman kali dan percaya diri meningkat naku. Eh, <ti> gitu ya Iya iya. Pokoknya kalian harus wajib datang ke sana ya. Pokoknya kalau ada keluarga kalian sakit wasir, datang aja ke Pena Wasir Center. Dijamin tuntas mengatasi wasir ya. Oke, Anak kuncinya? Hah? Sudah rincian apa ya? Wah wah mau nggak bayar udah ngapain lagi dua di sini malu aja pecah astagfirullahaladzim mudah udah ibu-ibu tarik kata kataku tadi jahat dia nggak baik kalau HP second mau enggak? apa lagi nih? tau seu-tau oh alat dia laki-dia laki dasar sumber masalah baru aja nuansa lebaran baru aja maaf maafan, ini udah ribut lagi Eda, oh Eda, Spada, Eda, Eda. tak Kenapa nggak dicerikin aja sih, Ini kayak gini mau dipertahankan Masih banyak yang lebih bagus di luar tanah kan itu? Cerikan aja Pak Ikti tak tak tak enak Wah, bahaya loh jual tembak-tembakan kayak gini kalau dipakai sama anak-anak untuk nembak orang Bisa buta loh matanya Jangan kalian tembak babiku ya Jangan Kayak lagi wajib meliter aja kalau ku tengok Akhirnya kita mempertahankan nama baik dari penjajah weee Apa apa apa apa apa, apa. Kalau baik temba-tembaan bagus-bagus ya <tuk> Jangan tembak orang jangan ya Asyia Tembain weee Terus Wawa yakin gak dibuat orang itu Mana tahu aku dibuatnya apa enggak Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka Selanggan mencuri, nggak melanggar hukum, dan enggak merugikan orang, nggak ada salahnya lah Bangga kali kami sama kecepatan tangan kau Marta